oke bosku welcome back channel ini semoga kalian masih setia di channel ini dan setelah lama nggak bikin konten rhythm saya bikin rhythm lagi ya guys semoga kalian menunggu rhythm ini juga kalian support channel ini juga ya cuy ya oke cuy saya lama nggak bikin konten jadi agak susah nih ya ngomongnya cuy langsung aja kita buka Garena Free Fire cuy dan saya bikin konten ini jam 1 ya cuy ya jam 1, hampir jam 1 tanggalnya 9 dan ini real gak ada aku gak bohong-bohong buat kalian buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe coy. dan semoga channel ini berkembang ya cuy ya langsung aja buat kalian nih yang udah tonton video ini jangan lupa like juga dan komentar juga cuy mau pengen sih saya bikin giveaway cuy ya tapi ya channel ini belum monet cuy jadi ya saya butuh support kalian buat jam tayangnya ya cuy ya jadi ya nanti aja lah saya bikin giveaway nya buat kalian kalau udah di monet ya cuy langsung aja kita ke event ya cuy ya langsung kita ke menu rhythm nya oke okay guys jadi saya nggak mau basa basi nggak mau lama-lama ya guys ya kita masuk lagi lewat Google ya guys ya Anjir sorry ya cuy ya Kalau agak lama Wah Salah pula aku cuy Bentar Oke okay guys jadi ini Kita udah masuk ke menu redeemnya ya guys ya dan saya salin dulu kode ritmenya cuy. Jadi tunggu dulu, saya tidak dulu. Oke, okay, cuy, saya udah salin ya. Bentar, langsung aja saya tempel di sini. Oke. Okay. Dan kode ritmenya yaitu FF9MN7P8 EUCH, guys. Dan buat kalian langsung aja ketik kode redeem ini semoga kalian dapat dan kita coba langsung redeem di sini ya cuy ya langsung kita redeem congratian asli ya cuy ya ini kita dapat cuy ini jam berapa cuy ya kan belum jam satu cuy ya oke okay, kita dapat ya lumayan cuy buat kalian nih cuy dan buat kalian nih yang pengen kode redeem terbaru ya cuy ya langsung aja kalian follow akun TikTok gue ya cuy ya. Akun TikTok gue cuy. Tercuy. Oke, akun TikTok gue yaitu ini cuy. @chillreal ya di sini belum ada pengikut karena ini akun terbaru saya ya cuy ya. Dan kalian langsung akan saya kasih link di deskripsi dan ini akan ada kode redeem terbaru lagi cuy. Langsung aja buat kalian yang belum subscribe channel ini langsung subscribe juga ya cuy Oke terima kasih buat kalian yang udah hampir ke channel ini dan semoga kalian video ini bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih sampai jumpa di konten selanjutnya cuy.